Oke, okay. halo sobat sanber semuanya, saya Wisnu, uh, trainer untuk kelas Data Science Dasar. Jadi sebenarnya kelas ini dimulainya oleh Mbak Frida ya, cuma karena tugas beliau sudah selesai di sanbercode ini, jadi di kelas ini diestafatkan saya di akhir. Oke, okay, uh, saya ucapkan selamat kepada semua yang wisuda hari ini, terutama untuk kelas Python Data Science Dasar di Basicom 1 ini. Kelas ini punya 58 lulusan yang nama-namanya akan ditampilkan selanjutnya. Selamat ya sudah bisa ngikut sampai akhir nih. Hebat kalian. Oke, dari sekian banyak lulusan tersebut, saya pilih ada tiga yang terbaik. Yang pertama ada dari Kak Yohanes Subagio dengan skor final 99. Yang kedua ada Kak Kevin Erlangga dengan skor 96. Dan kemudian ada Kak Ada Aprilio Susworo dengan skor 96. Oke, selamat kepada para peserta terbaik, terus semangat belajar ya, uh, semoga ilmunya juga bermanfaat. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke final project terbaik. Final project terbaik pertama itu diraih oleh uh, Kak Yohanes, ini dia handling outlier-nya uh, cocok untuk kasus yang dihadapi. Lalu dia eh uh, Hidup sub extra mile, dia belajar uh, principal component analysis untuk uh, istilahnya dimension reduction dari data itu gitu, supaya bisa ditampilkan dalam plot dua dimensi. Oke okay, dan hasil akhirnya pun uh, rekomendasinya masuk akal untuk sebuah negara yang perlu dibantu gitu. oke, lanjut ke proyek terbaik berikutnya ini ada dari Kak Muhammad Bukhori Zainun sama, handling outliernya sudah cocok terus sama-sama menggunakan PCA aplikasinya berbeda tapi uh, uh, masih cocok ya dipakai lalu Rekomendasinya juga sudah cocok, gitu, dengan negara-negara yang membutuhkan. Alright, lanjut ke proyek ketiga yang terbaik ini. Dari Kak Sigit Irawan, dia uh, menggunakan dua algoritma clustering dan lalu dibandingkan, gitu, dari uh, output dari dua algoritma itu, dia gunakan untuk... Membuat satu rekomendasi yang menurut dia adalah paling tepat. Bagus, kan? Oke, uh, sekian untuk project yang terbaik ya. Tiga terbaik. Dan selanjutnya, ini apresiasi untuk peserta yang sudah aktif uh, di grup maupun live session. Ya, pertama, untuk Kak Jos. Terima kasih sudah bantu kami trainer untuk jawab pertanyaan. Uh, terlalu Kak sah sudah rajin masuk ke live session Sama dengan kearian Aryan juga sering masuk live session dan bertanya gitu Oke, okay. terima kasih atas partisipasinya uh, Pesan saya, jangan jadikan ini sebagai garis finish Ini adalah start baru untuk kalian untuk belajar lebih dalam lagi uh, soal data analytics dan data science oke okay. cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh